Sujarwoto yang dikenal dengan nama Gombloh, seorang penyanyi dan penulis lagu yang lahir tanggal 12 Juli tahun 1948 di Jombang Jawa Timur. Penyanyi yang terkenal dengan laguku Gadaikan Cintaku, karirnya melambung setelah ia sukses membentuk band Lemon Tris, yang juga sempat dihuni oleh Frankie Sahilatua. Kemudian memilih bersolo karir dan banyak menciptakan lagu-lagu hits, Gombloh meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 9 Januari tahun 1988 setelah lama menderita penyakit paru-paru.